baiklah para sahabat seluruh kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tentunya ada kabar dari Bang Haris para sahabat yang kita lihat keunggian pertama ini sebuah ungan postingan sahabat, ya, sebelumnya kita mendapatkan kabar yang tidak mengenakan dari fans Haris sama Ricis, para sahabat ya yang tentunya di repost oleh Abang Diski Bilar di akum pribadinya tentunya ini adalah sebuah Kalimat yang kurang enak ini menyudutkan Leslar, dan ini adalah suatu kabar yang tidak mengenakan kepada kita semua. Para fans, ya, ini ada baru saja bersahabat, ya, Bang Haris mengunggah sebuah postingan di IG-nya bersama Abang Rizky Bilar. Bahwasannya, tentunya membahas yang lagi rame, bersahabat, ya, Fenris Harjis yang kurang suka sama fans lesa persahabat ya langsung diketahui aja sama Haris Mirzani kata Bang Bimlar biasa orang yang ingin memecah belah persahabatan mereka persahabat ya ini adalah fans yang tentunya abal-abal bukan fans sejati dari hardies persahabat ya kita doakan saja pertemanan mereka mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran amin ya rawat alamin kabar berikutnya sahabat ada kabar terbaru dari Ibu Mini Rosalina baru saja mengunggah sebuah postingan bersama si cantik klasik Kejora dan Rara Lida malam ini tentunya Lesi sudah ada di Indonesia dan siap memberikan penampilan luar biasa dan tentunya memberikan kejutan bahagia untuk kita semua para fans apalagi tentunya Lesi dan Bilar malam ini akan Mengumumkan sesuatu hal yang penting, para sahabat ya, yakni tentunya tanggal akad pernikahan mereka. Tunggu saja, para sahabat ya, mudah-mudahan saja ada kejutan bahagia untuk kita semua, para fans. Dalam postingan tersebut juga, Bu Winnie menemukan sebuah kalimat caption disitu dituliskan: "Tebak wajah yuk, siapa aja yang ini, yang satu pakai masker putih, yang satu pakai masker hitam, terus aku pakai masker hitam dan putih." padahal gak janjian apapun yang terjadi aku sayang sama mereka berdua dan alhamdulillah untuk kabar yang bahagian itu ya sayang sayang aku luar biasa ya. mudah-mudahan saja ada kejutan ada kabar baik dan ada kabar bahagia langsung diberikan Leslie dan Bilar malam hari ini Tetap pantengin channel ini sahabat, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Leslie dan Rizky Bilar bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar